jago uh. ya kasih bercerita, ah, oh. oh. oh. oh, bercerita apa sih oh bercerita apa sih ngomong apa itu deh pecah ya Al-Hasim, Astapirullah okay. Oh, gitu. asa sih cok apa ayo <Ayah>, ayo bye <tuk> ya <Ayah>, aja sih <tuk> ah. buka siap Anak kecil, anak kecil ini, ini. Ah. itu dedenya suruh bobok dedenya suruh bobo. Oh, bobo. Oh, bawa. Nyanyin, bawa. gimana mina bobok kalau tidak bobok dikikis dedenya itu Nina bobo deh Nina bobo. Oh, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit pocok kejang. kentut ya? Kentut? ada suara dot